satu dua. Yo, sobat Bidler kembali lagi bersama saya di channel saya Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan mencoba tes akurasi dan juga tes power dari ketiga senapan angin ini, yaitu senapan coklat-coklat. Yang, yang ready di Jayarival ya Sabudar. Oke yang pertama ini yaitu Sub eh, 2565 dengan popper klasik coklat krum ya Sabudar. Terus kemudian yang senapan kedua ini Redruck DP Fusion 1960 dengan popper klasik coklat tanpa manometer. Kemudian, untuk yang ketiga, PCP Fusion 2760 dengan bomber klasik coklat, hexagon, stainless, plus manometer. Oke, langsung saja kita untuk tes akurasi dan tes uh, power dari senapan angin ini. PCG okay, untuk yang pertama, uh, saya akan menggunakan senapan uklik dan di sini saya akan uh, memompanya sebanyak 7 kali, 7 kali yaitu minimal pompa dari senapan uklik dari Saya Rival. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 dan di uh, dan di sana itu ada sasaran yaitu uh, botol hand sanitizer ya sahabat belar tapi itu hand sanitizer yang sudah expired atau sudah ada luar dan e, jaraknya ini sekitar e, kurang lebih 10 sampai 15 meter oke langsung saja saya bidik Pan saya coba di botol paling kiri 1 2 Seperti tadi ya sahabat percobaan pertama langsung berhasil tepat sasaran. Langsung lanjut untuk senapan angin yang kedua, gejluk di Fusion 1960 dengan bobber klasik coklat tanpa manometer ini ya. Ini tak ada manometernya. Oke saya akan tarik satu kali tarikkan di krendelnya masukkan mimisnya tutup kunci Oke langsung saya didik pada sasaran tembak botol yang tengah satu dua Oke kita lanjut untuk senapan yang terakhir yaitu PCP Fusion 2760 dengan popor klasik coklat hexagon stainless plus manometer oke langsung saja kita isi memisnya langsung saya arahkan di botol yang terakhir 1,2,3 mantap sekali ya sahabat belar untuk power dari PCP ini oke okay, sahabat belar mungkin uh, itu saja untuk ulasan kali ini jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Air oke okay. mungkin itu saja informasi dari saya, saya mohon undur diri terima kasih dan salam berdila